kalau sampean salahnya orang yang dicintai, kayak Nabi Adam, nasibnya, Nabi Adam itu salah, karena makan Sajarotil Khuldi kata cerita-cerita gitu loh nanti bisa diperdebatkan Sajarotil Khuldi itu nama larangan, itu nama salah sebetulnya nanti tanya Pak Qures, itu kan sebetulnya gini istilah Khuldin itu bahasa setan al-adul-luqa ala Sajarotil Khuldi wa mulkilayab. jadi Iblis itu Goda Adam kamu ingin mangan pohon keabadian jadi kalau kita mengistilahkan sajaratil kuldi berarti mengesahkan istilah yang dipilih setan, <laughs> jadi masalah makanya saya tidak anut anak-anak mempunyai sajaratil kuldi, ya ikut sajaratil khuldi". tapi ini sebetulnya bahasa yang dipakai dipakai setan singkat cerita Nabi Adam itu akhirnya makan makan tapi tidak banyak, makanya sebagian aja diredaksikan dhaqo, dhaqo itu ngicipi Semakanya ada akala, berarti dhaub juga disebut aklu tapi aklu yang sedikit disebut lhaub atau dhako. nah ketika makan itu, Allah duko, tapi duko orang yang dicintai diwarai, cong ya, adam kaya tak warai dhauko, supaya tak sepura <lars> jadi kaya anak apa minggat wong disayang, disangon mingkatlah tak makanya waj al sayi ati sayi disangon nih fathalah koa dan mirobi kalimatin fathah makanya saya kalau baca ayat itu cek enak jadi sangon nih mau cekijong ya enggok pen jadi minggap digani hp b dua enggok nak wes kepen mulah ya semula makanya itu jadi Quran itu luar biasa akhirnya Nabi Adam bener diusir tapi sudah bawa bekal diwarai by pangeran nah ternyata apa maksiatu adam tuh maksiatu mu'adzimin maksiatnya orang sangat menghormati Allah jadi kalau kamu ingin jadi wali itu pertama harus kamu berstatus almu adzim al-musabd ternyata kata kuncinya gini kata tafsir Ibnu Kasir ini wako ini inni lakuma laminan nasih saya ini kan muridnya Mbak Maimun muridnya Bapak saya kan gak tebayang orang pakai namanya Allah kemudian dusta jadi Nabi Adam dirayu setan kayak apa itu nggak pernah tertarik enggak pernah tertarik tapi, tapi akhirnya setan bilang wawahi, demi Allah bahwa saya menyuruh kamu makan buah khudu itu laminan nasihin wawahi, pakai kata wawahi terus Allah ya sudah merevisi larangan itu, sekarang sudah bilang boleh katanya. nah karena pakai wawahi terus kata Nabi Adam fa wawah, wa'izzatika ya Rabbi ma'zunan tu'an na'ahadkan yahli fuhika kaliban, ini dawe Nabi Adam ada mungkin takkan dani kok ranurut alasannya mau kok? Terus eh, ada mata tembengan waiz ya jadika demi kehormatanmu ya Allah, fawwahima al zuno anna aha dan yahli fubika kehidupan. Saya tidak pernah ngira ada hambaMu, ada makhluk kemudian mencatat nama Engkau, kemudian dia dus. Kenapa saya sebut-sebut nanti tadi asmani bhamun? Ada kan saya punya teman biasa bodoni saya, itu biasa bodoni saya, nipu saya. Terus bilang gini, terus bah jangan ditimbalibahmun dan dia sumpah, kira-kira tak pikir apa enggak enggak, pasti saya langsung mak. meskipun ya dibodohi. nih <tuk> karena sangking wibawanya Mun sehingga saya tidak ngecek lagi orang ini bohong apa tidak nah, Nabi Adam sangking wibawanya Allah di hatinya Nabi Adam kita disebut wawahi Allah sekarang mengalalkan itu, sudah tidak pikir panjang karena dia tidak pernah ngira, ada orang mencatat nama Allah kemudian dia dus, nah, seperti di dunia santri misalnya ada yang dipanggil Habib Ali masok disumpah sih tenang tauroh, itu mesti teman yang biasa bodoh ini lah mesti langsung saking takutnya kan gitu, sampean takut istri dibilangi teman, baju nelpon, pun, Wah. itu mesti tidak dikonfirmasi lagi itu, saking takutnya itu, nah nabi agam itu seperti itu, saking takzimnya kepada allah sehingga ketika disebut Lah itu yang kata kuncinya wakoh sama huma innila kuma laminan nasihin fadallahuma Itu kalau sampai neliti. Ini kesangannya Pak Kuras pakai madatul kalima itu kelihatan. Fadallahuma itu rujuknya ke iblis. Jadi Adam di situ korban terus. Kan wako sama huma iblis sumpah ke Adam Hawa. Fadallahuma iblis menunjukkan Adam, Pak. Jika dia dua orang ini maksiat itu semuanya korban, dia hanya sebagai ob, ob Kreatornya yaitu iblis tapi Nabi Adam sampai tertipu tuh gara-gara tadi wa'izzatika ya Rabbi ma'al anna yahli fubika kaliban ketika menyebut nama engkau saya tidak pernah mengira ada orang menyebut nama engkau kemudian dia dusta. tak bayangkan orang paling brengsek sekalipun teman saya kalau bilang Gus abmihan dipanggil bahamun tentu tidak saya pikir lagi atau di pondok sini kang diceluk Habib Ali, ditimbali Habib Ali sama konfirmasi apa enggak? enggak kan? apalagi ini Allah subhanahu jadi uang yang sebakat wali <laughs> nah, itu begitu nah kalau jenis ini kok salah itu waal sayiati sayiati man apat Nabi dalam lahirnya juga pernah salah dalam lahirnya karena Nabi memberi izin orang-orang munafik gak ikut perang salahnya secara fakir -ke adalah kewajiban perang zaman itu karena zaman itu memang orang-orang kafir juga merangi kita sehingga kita dibulahkan merah Perangi, jangan hanya cerita Nabi perang, berarti perang syariat ajaran gitu. Nabi perang karena di perangi. Jelas ayatnya, Udhina lilladzina yukotalun. Diberi izin bagi yang ngalami yukotalun. Di perangi, baru diberi izin. Perang, jangan langsung bangun tidur. Perang, itu gak ada ayatnya. Qatilulladzina aku merangi, yang merangi. Kamu, wa akhri juhum yamin haithu. Akhra juhum yang musir Kamu jadi, jadi perang itu akibat, bukan sebab Sebab. akhirnya Nabi itu secara fikih itu salah secara fikih karena memberi izin orang munafik tapi Allah ketika sama Rasulullah Muhammad s.a.w. karena kekasihnya ketika ini sudah dimulai afawahu angka Muhammad tenang, wawis tak sepura cuma aku takok kena apa-apa buka izin <laughs> tapi itu kalimatnya afawahu dimulai dengan kalimat yang menyenangkan afawahu jadi ibarat sampean salah sama orang tua, gue sepeda bawa gorap ame itu serapa salah cuma aku tetap tak kok alasan apa gitu loh, tapi bilang usg apa dong, sepeda motor itu bawa gorap, tadi rapopo cuma aku tak kok kena opo, tapi muka dimain apa-apa sih, kayak apa Allah sama nabinya? jadi mengkonfirmasi saja dimulai dengan apa wahyu lima adinta wongkarwan wong wanomo nafek gak dengan mal malah bora ira perang, itu malah rata ukit makum jadi makanya terus orang-orang soleh kalau berdoa waj'al zayi'ati zayi'ati man ahbab ya Allah jadikan kesalahan saya adalah kesalahan orang yang kau cintai nah yang paling dicintai Allah tentu umat Rasulullah alaihi sama yang tak beri, tak beri ijazah, kalau ini tak ijazahkan kan gak apa-apa karena ini hadis suhaif musal-sal umatnya Nabi juga oh, enak kontra ewek pangeran sebelum salah itu sudah ada kontra makanya Nabi itu mengundikannya bangga sekali Ukti tu khom lam yu'tahunna nabi yun qobli Atau ahadun mingqobli Saya diberi lima hal hadiah sama Allah Yang umat sebelumku, nabi sebelumku tidak diberi hadiah itu Di antara hadiah itu terbesar adalah Wa ukti tu khuatima suratin bakorah. Saya diberi hadiah akhir dari surat bakorah Kok hadiah gimana? Allah itu sudah naikkan kontrak dengan kita Kita disuruh doa sama Allah Robbana la tu'akhifna inna sinna wakbar Ya Allah suatu saat saya salah, padahal kita pasti salah suatu saat Gusti, ya. suatu saat kita salah, jangan kasih sanksi lo. oke oke, sama wow, oke okay. <tik> itu, lu itu kok udah enak gimana? sebelum kita salah, terus naikkan kontrak sama Allah Robana la inna Sina, aw akhtona. ya Allah jangan jatuhkan sanksi kepada kita jika suatu saat saya lupa atau salah Allah jawab, nah makanya Nabi senengnya bukan main tentang apa saya diberi hadiah akhir surat. Bakur. Tapi sekarang jadi fitnah tadi yang Genu baca itu dipakai tahlilan, kadang-kadang yang baca agak paham, yang ritik juga agak paham. <tuk> <tuk> jadi ya sudah inalillah wa <tuk> Sebetulnya itu diabadikan di tahlil itu karena itu surat yang luar. Tapi sebagian yang baca agak paham sehingga ya dingin saja, paham. Tapi kalau kita yang paham itu luar biasa, wong belum salah sudah ada perjanjian la tu akhirna inna sina awahtona sama Allah dijawab nah yumat umat emak salah orang langsung tak siksok aman maksudnya cinta itu bateo terus salah terus hmm. kayak apa makanya beda ya? nabi itu begitu bangganya dengan surat akhir surat apa takor terus tafsir kedua umat ini adalah umat yang sifat Allah itu selalu aktif dan dua-duanya dua-duanya aktif ini perlu, eh, perlu saya sampaikan berkali-kali dua-duanya aktif jika orang soleh itu nggak boleh mengadili orang dolim itu umatnya Rasulullah SAW begini logikanya ya pernah ada cerita ada orang soleh sedang sujud diinjak sama orang fasik, al-asih lah orang fasik. karena orang soleh ini diinjak Orang soleh, bawaan orang soleh itu ya, kadang gampang marah, membawaan orang soleh. Tapi pas marah itu nyatut nama Allah. Fawawohilah Yofiruwahulaka, pakai nama Allah. kan dia bilang, asam ah, itu malah gak apa-apa gitu. Karena miso-miso sendiri itu kan urusan dia. Tapi pakai namanya Allah. Fawawohilah Yofiruwahulaka. Allah tidak akan ngampuni kamu. Itu Allah langsung memberi wahyu ilah nabi, hada zaman, kenabinya zaman ini. Allah ngendikan gini, ini yang cerita Rasulullah. Mangdzal ladzi ta'alla Allah akhfira li fulan. Faqad wa ahbat amalak. Orang itu tak ampuni, yang sujud amalnya tak hilangkan. Kenapa Allah tersinggung? Wong saya ini bisa akhfir, bisa ngampuni. Kenapa kamu nyifati saya hanya uadzib? Jadi kira-kira Allah tuh tersinggung? Wong sifatku iku yo yaghfir wa kok ganti yuadzib tok piye? Jadi sifat itu kan hilang sitok itu. Paham ya? Jadi kalau kamu melihat orang-orang maksiat, pikiran kamu Allah yu'adzibuhum itu enggak fair. Bisa saja Allah lahum, Tapi kamu milih sitok tok, yaitu sifat adib itu enggak fair. Harusnya ya ya'firul liman yasa' wa tapi orang saleh ini, wallah la ya'firu wala Itu Allah tersinggung. Kenapa tersinggung? Karena Allah hanya disifati adib, bukan disifati yang padahal Allah bisa. yu'adib bisa yang sehingga waksi ketika seperti itu. Dia kok tilu akhab binasilah Rasulullah, yaitu wasi adalah kau tilu Hamzah. Ketika nabi da'a alaihi tidak usah diterjemah, itu sama Allah malah wasi dikasih tau. Bahkan turun ayat lain, amri seun, awiyah zuhba alaihim au. Jadi kita melihat Ahlul Maksiat, oke kita ada cocok dengan mereka. Tapi tidak cocok, tetap berharap mereka tahu, kita tarbiyah, karena kita tidak boleh mengikuti Allah. You asli penghukuman, mungkin kalau jadi pengiran, mengikuti Islam. Isya Allah ya biru lah, itu pelajaran bagi kita. Jadi ternyata si Soleh tadi ditegur sama Allah, kamu tidak bisa seperti itu. Mangga leh di atas Allah, ya Ta'ala itu, corong jauh sumpah serapah. Kok isu aku buat sifat, u ada kok, mengaku isu al Makanya di Quran itu ada Wayu azdibal Munafikina ayatnya apa? Insha Allah, -in Insha